yang sepi pada malam yang enggan untuk berganti, ku terhanyut dan ku terdiam di sini. Pada satu sisi yang tak pernah kembali, kau selalu ada tegukan penaku. Redakan emosiku dengan senyummu, kau yang selalu ada di sampingku, sahabatku saat ku butuhkan hadirmu. bibimu adalah bagian dari mimpiku yang selalu warnai indahnya hariku. waktumu adalah detak langkahku yang akan selalu warnai hidupku, dan ku dan dan semua kisah ini di hatiku yang penuh dengan mimpi Dalam hidup emosi dan cinta ini Dan untukmu bukan selalu berdiri buruk dan terjatuh dari semangat yang semakin rapuh di keringat kering air air mata membasuh membasahi langkah kita yang mengeruh kita coba untuk bangkit perlahan dari sombongnya sebuah kepahitan kita coba dan selalu mencoba merangkai semua asakan menjadi nyata sahabat kaulah segalanya bagiku kaulah bintang dalam gelap hariku warnai malamku di setiap waktuku dan di sini ku merasa sepi tanpamu ku duduk tinggi Arti dari hadirmu Kan ku dalam lubuk hatiku Tak peduli apapun yang akan terjadi padaku Kau tetap sahabat bagian dari nafasku tak ada yang bisa menggantikan saat-saat bersama yang selalu ku kenang Suka duka cita dan bahagia Warai semua kisah di antara kita Namun kini kau telah melangkah pergi Meninggalkanku berjalan sendiri Mengapa semua ini harus terjadi Suku kini tanpamu tak ada arti lagi kembalikan dirimu yang pernah mengisi hariku sebuah tanya ini, -ini kepergianmu ku harap kau di sana bahagia sahabatku damai untuk selamanya bukan selalu mendoakan dirimu ku kan selalu ada dalam langkahmu akan ada